Bu, dimaklumin aja ya Soalnya sifatnya kakak Anjir Minah Anjil ini sama Minah Jahat ya Tapi ini tembunya aku Kenapa kalau aku suka main Ternyus Saudara Allah hey, Kau tahu loh Si Nurul Gak mau kalah aksi Pokoknya aku gak mau tahu kak Kakak harus pulang malam ini Karena aku gak mau sampai ini Aita punya alamat ke sana aja lah gue harus ke ibu Dewi dulu buat pamerin harta Boleh beri sitraha sejenak di sini Susah sangat cari rumahnya Nurul Ni I jumpa-jumpa Ha! Siapa lo? I dari Malaysia I datang ke Indonesia Untuk cari Nurul Apa sih? You tahu tak Nurul? Tak tahu orang jilat Al Furla lazim. Kejamnya manusia di kampung Yusudarso nih. Sabar Siska, sabar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada misai bantu, Bu. Boleh. Kau tahu tak siapa yang lewat di situ? Dia dia cantik. Oh, itu Modenya. kakak Angela. Orangnya memang kayak gitu, Bu. Sedikit-sedikit sombong dan karakternya emang kayak gitu, Bu. Oh ambil hati ya, Bu. Karakternya kayak gitu, sombong. Iya, Bu. Eh, Madui, kau tahu, tahu tak rumahnya Nurul? Oh, Ibu Nurul, Bu. Iya, iya, Aisyah tahu kok. kenapa, Bu? Ibu, ibu mau ketemu dia. Oh, Ayo iya, sini, mari Aisyah antar. Ayo, Bu. Ibu Nurul Ibu Nurul Bagus-bagus ya Ibu Nurul bagi ada mau ketemu sama Ibu Nurul Tadi Aisyah ketemu sama orang ini bu Ih saya nggak kenal ya sama dia datang cuma mau makan bukan mau cari uang. Hmm, ini kan Om ini. Eh, dia kan yang barusan ketemu gue di jalan. Kenapa dia bisa di sini? Ketemu gue lagi. Lorong! Iya Anjel, kenapa? Siapa dia? Aku gak suka ya. Dia di sini? Emang kenapa? Gue gak kenal dia. Tadi itu dia orang gila. Astagfirullah, itu kakak aku. Apa? Gue gak suka ya. Kamu dikerikan sama dia Pokoknya kamu harus bayar utang kamu Sekarang juga <Gun> Angel Kamu gak boleh kayak gitu Emang dia salah apa sama kamu Pokoknya aku gak suka ya Aku pengaruh sama kulit kul dia <Gun> Gak boleh kayak gitu Angel Pokoknya kamu harus bayar utang kamu Sekarang juga uh. Iya pasti aku bayar kok Kamu kirim Kakak gimana sih? Ih kakak! Kenapa you jadi bela dia? Gimana aku gak mau bela dia kak? Aku pinjam uang sama dia terus aku gak bayar Udah satu minggu lagi Uang boleh dibayar, tapi harga diri kakak gak boleh dibayar Ih emang kakak gak tahu ya Angel itu paling terkaya di kampung Yosudarso ini Nanti rumah kita disita Emang kakak punya uang? Jadi begini kelakuan Yu di kampungnya sudah Sony. Ai jadi malulah punya adik Kak seperti Yu. Terserah Kakak aja deh. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Bu Nurul makasih ya Bu Nurul udah jagain rumah saya Iya Eh tadi si Anjela tuh Mau nanya kamu Tapi kamu gak ada Mau nanya saya ya, eh, Iya Anjelanya mana? Ya gak tahu udah pergi Kok sikap Bu Nurul kayak gitu sih? Aku pulang dulu ya Bu Dewi Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kok air air ini Kelakuannya si Ibu Nurul udah berbeda banget deh siapa eh ibu ini siapa ya ini kan rumahnya Nurul ini bukannya rumah Nurul ini kan rumah saya bu suruh si Nurul mana dia udah pulang bu soalnya saya cuma suruh nitipin rumah saya soalnya saya lagi mau ke pasar Nurul setahun aja eh ibu jenak ngapain ibu jenak situ sini mari masuk Assalamualaikum <tuh> <tuh> siapa sih yang berkelahi rumahmu itu ada si Angel si nenek-nenek tua dengan si, si Nuruk kenapa mereka berkelahi apaan sih Bu Oh kamu nggak ada ya hari mereka beribut-beribut si Angel uh, gitu loh Astagfirullahaladzim ibu kalau ibu mau menggosip jangan gosip sama saya ya soalnya saya ini maunya dosa saya terkurang bukan ter tertambah Bu tadi Aku suka menggosip sama kau Karena mereka kan berkelahi di rumahmu bukan ibu, jenap, ya. ibu jenap, ibu jenap gak ngerti ya Apa kata saya? Saya gak mau dengar gosip-gosip lagi Paling ibu jenap pergi aja deh Soalnya saya lagi mau ngatur-atur rumah ya buku Aku lapor ya bagus gosip sama aku orang lain dulu ya saya ya Iya <tuh> <tuh> oh. <tuh> Ya ampun Ada gosipan baru Aku akan menyampaikan kepada orang-orang masyarakat di Kampung Yusudarsun. He. Tidak sabar. Aku akan menyampaikan kepada mereka. <tidak> Ibu tukang gosip. <tidak>